Zombie So, beberapa waktu yang lalu pas gua browsing-browsing di internet tiba-tiba gua ketemu sama sebuah video yang menurut gua creepy banget Jujur nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini Tapi konon orang yang ngevideoin video ini adalah seorang tentara Doi dan temennya naik mobil lewat sebuah jalan di pinggiran kota yang cukup sepi dan kanan kirinya hutan Dan tiba-tiba mereka tuh ngeliat ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan mereka berdua coba buat nyapa dan ngajak ngobrol, tapi reaksi orang itu... aneh banget. Kalau kalian dengerin pembicaraan mereka tuh sama sekali gak ada yang aneh ya. Orang yang megang kamera ini cuma nanyain kabar aja. Tapi orang itu jawabnya menurut gue aneh banget ya. Kayak menggeram gitu. Dan gak lama kemudian doi kayak membungkuk dan pelan-pelan merangkak di tanah. Orang itu coba buat mendekat ke arah tentara ini. Gelagatnya aneh banget. Dan gue rasa kayaknya kalau orang normal gak ada yang kayak gitu. Otomatis karena gimmick orang ini yang creepy banget. Akhirnya dua tentara ini lebih milih buat cabut dari situ. So, kira-kira nih, orang yang tadi itu kenapa? Apakah orang itu lagi nggak sehat dan butuh bantuan medis? Apakah orang yang tadi itu lagi kesurupan? Atau jangan-jangan orang itu lagi kena sebuah penyakit atau virus yang mungkin bikin doi jadi hilang kesadaran? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Video yang kedua ini direkam oleh seorang pendaki gunung yang menghabiskan dua minggu mendaki sebuah gunung di Slovakia sendirian. Suatu hari, tiba-tiba di tengah-tengah pendakiannya, Doi itu kayak ngedenger ada suara-suara yang sumbernya itu kayak deket di sekitar Doi. Awalnya orang ini ngira kalau suara itu adalah suara binatang. So Doi langsung siap-siap buat nyalain kamera, buat ngerekam siapa tahu ada kejadian yang gak diinginkan. Tapi pas Doi benar-benar cari dan coba buat ikutin sumber suaranya itu, Doi malah nemuin sesuatu yang... ...besar. Yeah. Kalau kalian perhatiin, di antara pepohonan itu, ada sebuah bayangan hitam dengan ukuran yang sangat besar. Dan kalian juga bisa dengerin ya, suaranya itu kenceng banget dan super creepy. Gua udah coba buat nonton videonya berkali-kali, tapi gua masih nggak yakin sosok yang tadi itu sosok apaan. Apakah yang tadi itu adalah seekor beruang hutan yang nggak sengaja papasan sama pendaki gunung ini? Atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sosok Bigfoot atau Sasquatch? Makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di dalam hutan dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Jesus. Ada sebuah fenomena aneh yang terjadi di langit Amerika beberapa waktu yang lalu. Sekarang gue gak usah jelasin panjang lebar, gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Is that Jesus Christ? Please... Please, oh my God. It. Mom, it's a man. Huh? It's a man. Oh, sure? Yes, Mom. Weird, bro. It went behind the. It went behind the the tree, and I can't see it no more. No. Oh no, it's right there. Hello. I'm gonna come home right now, babe. Okay? Ada sebuah objek dengan siluet yang mirip banget ke siluet manusia. Bayangin itu terbang melayang di langit tanpa bantuan alat apapun. Gak ada sayap, gak ada baling-baling, atau sekiranya apapun yang bisa ngebantu sosok itu untuk melayang kayak di video yang tadi. Sampai-sampai kalau kalian dengerin orang yang ngerekam video ini. Doi bilang, is that Jesus Christ? Dia kira sosok yang tadi itu adalah Jesus Christ yang bisa melakukan mujizat dan keajaiban. So, coba deh, gue tanya ke kalian. Kira-kira sosok yang tadi itu sosok apaan? <tik> Ada sebuah postingan foto yang jadi rame di Reddit beberapa waktu yang lalu. Pengguna Reddit itu cerita kalau beberapa waktu yang lalu, dosennya nunjukin dia sebuah foto. Di mana foto itu adalah foto jadul yang diambil di sebuah tambang tua yang lokasinya nggak jauh dari kampusnya. Di foto itu kelihatan ada sebuah penampakan dengan wujud yang aneh yang dosennya sendiri juga nggak tahu itu apaan. Doi coba buat post foto ini kredit buat nanya kira-kira sosok yang ada di foto itu sosok apaan? Karena pastinya foto ini bukan foto settingan atau foto hoax. Foto ini otentik dan 100% asli. Coba deh sekarang kalian perhatiin baik-baik fotonya. Kalau kalian fokus ngeliat ke arah pilar-pilar yang ada di sebelah kiri. Di bagian ujung, kalian nemuin ada sebuah sosok yang bentuknya kayak kepala yang ngeliat ke arah bapak-bapak yang ada di foto ini. Eh boy aja di belakang pilar-pilar itu sama sekali nggak ada ruangan dan semakin ke arah ujung, terowongan itu semakin sempit. Jadi pastinya nggak mungkin ada orang yang bisa ngumpet kayak sosok itu. Apakah mungkin aja sosok yang tadi itu cuma ilusi optik? efek dari flash kamera yang dipakai buat jepret foto ini. Atau jangan-jangan emang bener kalau yang tadi itu adalah penampakan sosok penunggu dari tambang tua yang ada di dekat kampus pengguna reddit ini. Cukup. Baru-baru ini ada sebuah video yang rame dibahas di Reddit. Video itu diupload oleh seorang pengguna Reddit yang mengaku kalau sejak Doi kecil selalu ada sosok yang kayak ngikutin Doi selama Doi tinggal di rumah kakeknya. Dimana di lantai satu rumah kakeknya itu difungsikan sebagai pap tua. Sampai suatu hari pas Doi udah besar dan balik lagi ke rumah kakeknya itu, Doi ngerasa kalau Doi berhasil ngefoto sosok yang ngikutin Doi dari kecil kalau tinggal di rumah kakeknya. Dan karena foto ini diambil pakai iPhone, jadi juga ada short video yang ikut kerekam bersamaan dengan foto itu. Sekarang coba deh, gue pengen kalian perhatiin video yang ini. Kalau kalian fokus ngeliat ke arah pojokan, disitu kayak ada sebuah kepala orang yang tiba-tiba muncul. Dan sosok itu juga ngeliat ke arah kamera orang ini. Seolah sosok itu kayak sadar ya kalau kerekam di kamera. Penampakannya itu emang lumayan agak cepet, jadi agak sulit untuk dilihat kalau videonya nggak di slow-mo. Tapi kalau gua zoom, kalian bisa lihat dengan jelas kalau di situ ada sosok yang kayak ngumpet di belakang pilar pap tua ini. So, apakah benar kalau sosok yang tadi itu sosok penunggu pap tua itu yang selalu ngikutin pengguna Reddit ini sejak dia kecil? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma video hoax aja? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan